Kesabaran emang ya. harus ditekankan di sini, ya. Hmm. Ini masih di sesi 1 dari SD Negeri 1 Serang ya. Ya. Ini yang bagian server 2 ini ya. Oh, ini. Ini dari server 2 ini dari SD Negeri 1 Serang neng ya. Lagi masih proses penginputan username dan password.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 Ya, sekitar 15 menitan Alhamdulillah semua siswa Tinggal input token mm -mm, Dari 15 siswa Satu lagi Yang masih isi data Dan kita tunggu token Sampai keluar ya Ada deh sabar ya Tunggu token ya Ini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 Cat slugnya diklik, ya. Yang cat slugnya belum diklik, terus turun ke temen Yang sudah submit. Abut salah Abut Ya. Coba di klik lagi. Diklik kursornya. Ya. Masuk klik situ saya diketik, TKK, CPS, jangan kasih sepasih, nok, dihapus lagi satu, ya, langsung CPS, CPS, ya, yeah, oke, okay. submit, ya, yeah, langsung kerjain ya, ya, yeah, langsung klik mulai nih